pagi ya kali ini saya akan bicarakan mengenai pupuk uh, pupuk yang kita aplikasikan uh, pagi hari ini adalah pupuk NPK uh, mereknya adalah captawon NPK ini adalah NPK 199919 salam Pancasila salam Pancasila Buka salam Pancasila. Assalamualaikum Assalamualaikum Umur tanaman 3,5 tahun. Kita menggunakan pupuk ini dengan dosis 1 kg per pohon. Dengan menggunakan takaran yang sudah ditentukan, ialah ditabur ya, ditabur di sekeliling Pokok atau di piringan, sebelum kita menyaksikan video tentang cara mupuk kelapa sawit, kita saksikan dulu iklan-iklan berikut ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. B. Mark Jack, man, it was... 20 kilometers an hour! How tight was that, Marquez? Up the inside! Up the inside! They both run wide! Oh, Neither. oh he's I mean, off the seat! There, Marquez! There, Marquez. Marquez! Miller goes through! Rins goes through! Remarkable! And now Rins goes up the inside of Marquez! Wow! Ah, bire, bire. Ini akibat pupuk lembab, sehingga menggumpal seperti ini, guys. Kemudian saya jelaskan secara singkat tentang... NPK ini juga biasanya disebut dengan pupuk majemuk. Cara penaburannya diberikan dengan dosis 1 kg dengan umur eh, tanaman kelapa sawit 3,5 tahun. Pemupukan dilakukan dengan cara disebar di setiap piringan atau di sekitar pohon kelapa sawit. Pupuknya berwarna merah muda Kemudian kandungan unsur haranya nitrogen 19% Fosfat 9% dan kalium 19% uh, Pupuk cap tawon ini diproduksi di Rusia Dan diedarkan di Indonesia Semoga video ini bermanfaat Buat kita semua Jangan lupa saksikan video-video selanjutnya Terima kasih Semangat pagi